hello hello bosku, welcome back lagi guys bersama gue di sini Sundane Slater ya kita di sini akan kembali bermain mahjong nya dan di sini gue bawa kredit di 400an ya 400an enam eh, ratus sorry sorry enam ratus dan di sini gue mau pakai betting di 10 k aja seperti biasa ya beting doi Boy untuk airnya gila baru juga main Boy hei untuk gacor habis gacor habis 700 anjay, mantap memang mantul Boy terlalu mantul ngeri ngeri ngeri, ngeri. gede 77 emang paling the best boy Oke okay, kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi sini gua menggunakan putaran seperti biasa di 30 aja Boy Oke okay. di luarnya dipecah walaupun kita di sini belum mendapatkan free spin tapi setidaknya kita sudah profit di luar ya mm -mm. lagi dong Idi mantul lagi uh gacor gios gios gios excuse boy edan tự edan tự edan pisang tuh coba lihat lagi ya simak lagi ya oh ya guys buat kalian yang mau daftar yang mau join di grup komunitas langsung aja Gaskin ya yang mau daftar di D77 langsung aja gue Pentingnya di pin komen seperti biasa guys langsung aja daftar dengan menggunakan kode referral ini agar kalian mendapatkan profit JP ya guys ya seperti itu guys dan buat kalian yang mau join ke grup komunitasnya langsung aja Gaskin ya karena sana akan selalu ada prebet ataupun Eh, uh, apa-apa gacor lainnya yang akan selalu diupdate setiap harinya, guys. Seperti itu. Yuk, kasih mantap lagi dong. Udah, berhenti di kali boy. Iya, lagi, lagi, lagi, lagi. saya si glowing growing manja ya merah merah cerot oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke profit lagi bos. Waduh 1.900 bos. 900 bos. Uh, 600 600 mantul mantul parah. 600 boy boy. Gila. Gue bawa modal 600.000 sekarang udah 2.400 ya. Udah tembus ya. Eh lagi lagi lagi. Mm -mm, Kalau disebutnya jadi dong, slot connect soket lah, okay, okay lah, tembus 3 juta lah ya. Gila, kagak ada loh, situs yang paling gacor kayak gini tuh boy. Cuma 377 boy. Mm -mm, mantul, mantap, mantap. Gas lagi. Dosekan lagi mm -mm. Nah endol Oke okay, guys Mantap lah ya Oke okay, kayaknya segitu aja yang bisa gue share Di video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah selalu support channel ini Pokoknya see you in the next video guys Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Karena itu sangat berarti Buat channel ini semakin berkembang ya Oke okay, thank you bye Bye bye